Saat ini saya sudah sampai di Polda Metro Jaya, kantor Kapolda Setum, Staf Setum, Polda Metro Jaya. Saya ada di Mabes Polri Pak Kapten sudah membalik kanan surat sudah ada di meja Kapolri punya Pak Kapten. Minta satu minggu, saya akan balik lagi ke Mabes Polri akan menanyakan tentang real surat. Pemukulan di Pores Tanggerang Ya Pak Kapten saya balik Kanan dulu mau ke Polda Metro Jaya Meneruskan Atas perintahnya Pak Kapten Pak Kapten saya laporan Saya sudah keluar dari Setum surat yang dari Pak Kapten dulu Dipaketkan karena ketemu Ini yang dari Pak Kapten Saya minta kemarin Saya bawa kembali Minta satu minggu hari kerja Untuk dokumennya Pak Kapten sudah ada di meja Kapolri minta satu minggu Pak Kapten saat ini saya baik ya. saudaraku ini ada peristiwa ya jadi di sini ada surat kuasa dari untuk Kapten Purnawirawan Rudi Setiautomo, sertjana hukum. Ini kuasa hukumnya daripada Mayor Purnawirawan Sucipto. Ya, ini kawan. Nah, baik sedikit kita kupas ini. Kenapa perlu dikupas? Beberapa waktu lalu Mayor Purnawirawan Sucipto dengan kuasa hukumnya, ya. Beserta istri Mayor cipto juga sudah ke tempat saya diskusi terkait ini. Dan kasus ini sudah berbagai upaya dilakukan. Bahkan, permasalahan ini sudah sampai kepada Kepala Staf Angkatan Darat. Tetapi kok belum selesai-selesai masalah terkait pemukulan ini. begitu susahkah mencari keadilan di negeri ini? ini kita berharap agar ada atensi dari pihak Polri. Ya. ini kasus ini kalau saya lihat sudah lama sekali, tapi tidak selesai selesai. bahkan dari pengakuan Mayor Suci, Purnawirjo dia yang disalahkan. Ini harus dicek betul. Kalau bisa dipiralkan. Itu mah harus cipta itu sampai dipukuli. Sampai patah ini hidungnya. Akhirnya dirawat di rumah sakit. Angkatan darat. Tapi yang mukul ini tidak tersentuh hukum. Terus apa yang harus kita lakukan kalau hukum positif tidak dijalankan? Dan ada apa seakan-akan melindungi pelaku Siapakah pelakunya ini? Kau hebat sekali. Apakah polisi takut menangkap si pelaku ini? Ini harus segera diselesaikan. Biar tidak apa, tidak tumpan tindih. Nah itu tadi kalau kita lihat ya, baru keluar dari... oh. Polda Metro Jaya. Ini saja, kawan. Siapapun yang punya masalah di negeri ini yang dijalima oleh hukum, baru tahu saya kita viralkan sama-sama. Rakyat butuh keadilan. Rakyat butuh keadilan. Dan siapapun oknum-oknum yang terlibat di dalamnya proses. Kita tunggu monitor selanjutnya, kawan. Tolong bagi videonya.